tukang kauh petani kauh anu punten miskin pununa gaduh lima tangkal ungal linten ngasilkan nggak tuh pak punten apa di mana bapak hari umk pangandaran samber upah minimum kabupaten pangandaran satu juta lima puluh satu juta saya juta ba nah, lima puluh, saya per bulan, biar itu saya juta lima puluh, bagus, itu saya juta lima <laughs> puluh, berarti setengah, apa bisa juta setengah, rata pak? rata-rata dibagi tiru puluh, lima <susur>